Ini adalah aula yang sangat besar dan luas. Pandangan seseorang menjadi buram ketika seseorang mencoba melihat tepi perbatasannya. Seluruh aula tampak dalam keadaan sebelum kelahiran kekacauan. Bang, pada saat ini, dua sosok berlari di aula ini. Di saat berikutnya, mereka tiba-tiba saling bertabrakan. Sebuah pukulan dan tendangan berbenturan ketika kekuatan yang kuat meletus seperti gunung berapi. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Orang akan menyadari bahwa penampilan kedua tokoh itu sebenarnya adalah milik Lindong. Selain itu, hal yang paling aneh adalah bahwa keduanya sama persis. Namun, satu muncul penuh kehidupan, sementara yang lain tampak acuh tak acuh. Bahkan, mata hitam legam yang terakhir bahkan tidak memiliki emosi sedikit pun. Namun, jelas bahwa keduanya terlihat mirip. Namun, Lindong yang acuh tak acuh itu jelas lebih kuat. Kedua belah pihak bertukar pukulan tajam. Pukulan itu dengan cepat menerobos pertahanan lindung sebelum tinju ganas itu tanpa ampun menghancurkan dada lindung. Sebuah kekuatan tergagap keluar darinya dan tinju menembus jantung yang terakhir seperti bilah. Ledakan, kekuatan liar dan kekerasan meledak dari tubuh lindung saat seluruh tubuhnya terkoyak. Gelombang rasa sakit yang mengerikan menyebar di dalam tubuhnya. Meskipun tubuh lindung sedang terkoyak dengan cara yang kejam ini. Dia tidak mati. Sebaliknya, dia merasakan kesadarannya melayang ke atas, lindung, di depan, yang telah mencabik-cabiknya, tidak bergerak. Bahaya dopel dalam penjara ilahi yang tak berujung dibagi menjadi tahap surga, bumi dan manusia. Kamu saat ini tidak dapat mengalahkan bahkan dopel ganger panggung menter lemah. Sepertinya kamu memang telah mengabaikan budidaya energi mental kamu terlalu lama. Sesosok cahaya muncul di udara. Yan menatap kesadaran Lindong yang berkumpul dan berkomentar dengan suara lemah. Lindong membelah bibirnya dan tertawa getir. Si Doppelganger mental ini memiliki pengetahuan penuh tentang seranganku. Apalagi itu bahkan lebih kuat dari aku. Tidak mudah untuk mengalahkannya. Selain itu, serangan orang itu terlalu ganas. Penjara ilahi tanpa akhir ini adalah tempat di mana pemilikku melatih energi mentalnya saat itu. Meskipun kamu tidak akan benar-benar mati jika kamu terbelah di sini, rasa sakit itu akan diperbesar berkali-kali sebelum ditransmisikan kembali ke pikiran kamu. Selama tubuh energi mental kamu mampu menanggungnya, kamu akan dapat terus bangkit di tempat ini, kata Yan. Dia melihat ke arah kesadaran Lindong yang telah berkumpul bersama. Jika kamu bahkan tidak bisa menahan rasa sakit yang sedikit ini, tidak perlu untuk melanjutkan pelatihan energi mental ini. Ini karena sesi mendatang akan lebih menyakitkan. Petik 2. Kamu harus sadar bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang datang secara gratis. Kesadaran Lindong menghirup udara dan berkata, Tidak perlu bagi kamu untuk memberi tahu aku ini. Tolong lanjutkan, riak tersebar di kesadaran Lindong. Setelah itu, cahaya berkumpul dan tubuh energi mental sekali lagi terbentuk. Perlahan mengepalkan kedua telapak tangannya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan cermin, yang bergegas kembali. Kali ini, dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya bergegas maju. Bang-bang, kedua tokoh itu bentrok lagi. Namun, Lindong hanya berhasil menahan lebih dari selusin pertukaran kali ini. Sebelum cermin membayangkan meledak kepalanya dengan tinju. Usus -us, kesadaran lindung terus melayang. Sementara itu, suara terengah-engah intens samar-samar dipancarkan. Terkandung dalam suara itu adalah rasa sakit yang tidak bisa disembunyikan. Lagi, lindung mengepalkan giginya, tubuhnya mengambil bentuk sekali lagi saat dia maju ke depan. Bang! Bang! Suara-suara rendah dan dalam terus terdengar di aula. Kedua sosok itu, seperti binatang buas yang tak kenal lelah. Karena mereka saling bertubrukan berulang kali, angin tinju yang tajam meletus dan suara angin yang memekakkan telinga muncul. Tubuh energi mental lindung terus-menerus hancur berantakan oleh dopel yang acuh tak acuh itu. Namun, dia tidak merasa dikalahkan karena serangan yang tampaknya tidak berarti ini. Kesadarannya bergejolak, dan banyak tubuh energi mental terus terbentuk. Setelah itu, dia menyerbu ke depan seperti pria ganas dengan mata merah pembunuh. Mungkin itu karena rasa sakit yang hebat ini, yang menyebabkan kesadaran Lindung menjadi jauh lebih redup. Lindung tidak mendeteksi cahaya di tubuhnya yang tenggelam lebih dalam setiap kali tubuh energi mentalnya direformasi. Waktu yang diambil si Doppelganger untuk mengalahkannya juga diam-diam tumbuh. Tempat ini tidak mengandung kekuatan Yuan. Hanya ada gunung seperti tekad yang kuat. 435. Yang dengan tenang menyaksikan tubuh energi mental yang terbentuk berulang kali. Bisa merasakan kesadaran Lindung sudah menjadi cukup buram. Namun, tubuh energi mental yang ia bentuk tanpa sadar menjadi sekokoh baja. Alasan mengapa Lindung bisa bertahan sepenuhnya karena kegigihannya. Sifatnya yang ulet juga menyebabkan mata yang biasanya pilih-pilih mengungkapkan kekaguman. Tubuh fisik seseorang bisa menjadi lemah. Tetapi jika pikirannya juga lemah, Orang ini ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi orang yang benar-benar kuat. Jelas, Lindung tidak termasuk dalam kategori ini. Yan mungkin telah tertidur di masa lalu, tapi dia masih melihat bagaimana pemuda yang lembut saat itu berjalan keluar dari kekaisaran Yan besar-kecil dan mencapai levelnya saat ini langkah demi langkah. Selain itu, ini bukan tujuan terakhirnya. Yan dapat merasakan bahwa pemuda ini yang tidak dianggap sangat kuat sekarang pada akhirnya akan menjadi sangat kuat sehingga bahkan akan memilih untuk tunduk padanya di masa depan. Bang, suara bising rendah dan dalam menyebar dari bawah. Yan melirik sebelum kedua matanya menyipit. Dia bisa melihat bahwa tangan cermin bayangkan di bawah ini sekali lagi menembus hati Lindong. Namun, kepalan tangan Lindung juga telah menghancurkan kepala bayangan-bayangkan pada saat yang sama. Tindakan menyedihkan binasa bersama, bayangkan cermin berfluktuasi. Setelah itu, perlahan-lahan menghilang, tubuh Lindong juga jatuh, itu hancur setelah menabrak tanah, dan berubah menjadi kesadaran yang melayang ke atas. Adegan kembali ke ruang pelatihan dalam Deep Lightning Mountain, Lindong tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat, ekspresi pucat yang menakutkan terungkap saat keringat dingin terus-menerus keluar dari dahinya. Kedua tangannya mengepal erat dan pembuluh darah di tangannya terbuka. Meskipun tubuhnya tidak menderita kerusakan sedikitpun, rasa sakit yang menakutkan dan intens melonjak seperti air banjir. Mengikuti kembalinya energi mentalnya kembali ke tubuhnya. Lindung gemetar saat dia dengan kuat menahan rasa sakit yang telah menginvasi tubuhnya. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum dia akhirnya santai dengan cara terlatih-tati. Delapan tuan saat itu juga menjalani pelatihan yang sama. Yan muncul dan berkata, dalam hal itu di mana aku peringkat berdasarkan hasil aku. Lindong menyeka keringat dingin dan dengan santai bertanya. Kesembilan, sudut mulut Yan bergerak-gerak, itu adalah tempat terakhir. Kata Lindong sambil tersenyum. Aye saat itu, devouring Master gagal seratus kali sebelum mengalahkan Doppelganger Man Rang pertama dan berada di peringkat kedua. Yan berhenti sebelum melanjutkan, peringkat teratas adalah milik Ice Master. Dia gagal, sebelas kali. Petik 2, tubuh Lindung menegang. Dia tanpa sadar mengangguk. Luar biasa, hanya setelah bertarung dengan cermin. Barulah orang akan mengerti betapa kuatnya cermin itu. Namun, Master S itu hanya gagal 11 kali sebelum dia bisa mengalahkannya. Bakatnya tidak bisa digambarkan dengan ungkapan bakat tertinggi. Tidak heran dia dianggap sebagai orang yang kemungkinan besar akan mencapai tingkat lambang simbol. Namun, Lindung gagal lebih dari 800 kali sebelum ia berhasil mengalahkan doppelganger itu. Perbedaan di antara mereka menyebabkan Lindung merasa malu. Namun, ini hampir tidak representatif. Fondasi kamu jauh lebih lemah dari mereka. Selain itu, mereka diajarkan secara pribadi oleh pemilik aku. Di sisi lain, kamu sebagian besar belajar sendiri selama bertahun-tahun. Jika kamu menerima instruksi dan kondisi pelatihan yang sama, Kemungkinan hasil kamu akan jauh lebih baik, kata Yan. Mungkin, Lindong membuka bibirnya. Namun, tidak ada jumlah kekalahan di matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pelat cahaya besar di langit. Panas berapi api naik ke mata hitamnya yang gelap. Namun, aku keras kepala sampai ke tulang belulangku sejak aku lahir. Karena itu, aku tidak ingin kehilangan siapapun. Petik 2. Aku akan melanjutkan latihan besok. Yang jelas kaget setelah mendengar kata-kata Lindong. Bagaimanapun, pelatihan ini sangat berliku dan biasanya membutuhkan beberapa hari untuk pulih setelah setiap sesi. Namun, itu tidak menghentikan Lindong setelah menyaksikan mata bersemangat yang terakhir. Hanya sedikit menggelengkan kepalanya, ekspresi senang melintas dalam matanya. Selama bulan berikutnya, Lindong bahkan tidak mengambil langkah keluar dari ruang pelatihan ini. Dia akan memasuki penjara ilahi yang tak berujung setiap hari dan menerima kematian seperti marah. Dia sadar bahwa dia harus menebus kelalaiannya terhadap energi mental. Untuk melakukannya, ia harus berusaha keras. Untungnya, setelah latihan yang intens dan menyakitkan, dia juga bisa secara bertahap merasakan bahwa energi mental di istana niwannya melonjak dan menguat pada kecepatan yang cukup menyenangkan. Menurut kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke master simbol ilahi yang maju selama satu bulan ini. Flame kecil masih melakukan retret. Selain itu, Lindong hampir tidak punya waktu untuk mengelola Deep Lightning Mountain karena ia melatih energi mentalnya. Untungnya, centong dan Huo Miao jauh lebih dapat diandalkan daripada keduanya. Karenanya, tidak ada masalah besar yang terjadi di bawah manajemen mereka selama sebulan terakhir ini. Meskipun mereka berpikir untuk memanggil Lindong, mereka memilih untuk meninggalkan rencana mereka setelah merasakan riak energi menakutkan yang dipancarkan dari dalam aula besar. Mereka bisa mendeteksi bahwa Lindong saat ini berada pada tahap kritis dalam pelatihannya. Karena itu, mereka hanya bisa pergi tanpa daya. Satu bulan berlalu dengan cepat di tengah-tengah pelatihan ini, secara bertahap. Para ahli dengan kekuatan centong samar-samar bisa merasakan bahwa ada fluktuasi energi mental yang menakutkan perlahan-lahan dipancarkan dari dalam aula pelatihan. Namun, sementara energi yang dipancarkan dari ruang pelatihan menjadi semakin padat, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit di luar di Lightning Mountain. Selanjutnya, dua sosok tiba sambil berjalan di udara. Mereka mengenakan jubah hijau dan jubah itu memiliki simbol naga darah di atasnya tekanan diam-diam teradiasi dari mereka. Seseorang dari Blood Dragon Hall telah tiba. Demon Commander of Deep Lightning Mountain. Mengapa kamu tidak keluar untuk menerima kami? Petik 2. Dua sosok muncul di luar Deep Lightning Mountain. Mata mereka menunduk ke bawah sebelum tangisan sedingin es bergema di pegunungan ini seperti raungan gemuruh. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1076 Aula Naga Darah Teriakan sedingin es yang dibungkus dengan Yuan Power yang agung bergema tanpa henti di langit di atas Deep Lightning Mountain seperti amukan guntur. Seluruh Deep Lightning Mountain jelas terganggu olehnya. Segera, banyak suara angin yang deras muncul ketika banyak sosok naik ke udara. Mata mereka dengan hati-hati menatap kedua sosok yang berdiri di langit. Siapa kamu? Seorang individu yang kuat dari Deep Lightning Mountain memandangi dua sosok berjubah hijau dengan ekspresi serius saat dia menuntut. Ha, hanya Komandan Iblis Deep Lightning Mountain yang berubah. Jangan memberitahu aku bahwa kamu sekarang tidak dapat mengidentifikasi pendukung sejati kamu. Petik dua, dua sosok berjubah hijau tertawa samar, namun aura dingin merembes keluar dari suara mereka, menyebabkan suhu Deep Lightning Mountain turun secara substansial. Haha. Itu adalah dua komandan besar dari Dragon Blood Hall. Kami mohon maaf kami gagal menerima kamu. Petik 2, Deep Lightning Mountain menjadi sedikit kacau karena keributan ini. Selanjutnya, beberapa tokoh terbang keluar. Mata Centong mengeras ketika dia melihat dua sosok di langit. Tetapi dengan cepat menyapa mereka dengan tawa. Ah, itu adalah singa logam Jenderal Centong. Oh kamu berhasil tetap aman saat komandan iblis berubah. Tampaknya kontribusi kamu tidak kecil. Kedua tokoh berjubah hijau menatap centong dan tertawa samar. Ekspresi centong sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Dia secara alami bisa mendengar ejekan di dalam mereka. Namun, dia tidak berani meledak marah kali ini. Bagaimanapun, keduanya bukan karakter biasa. Oleh karena itu, yang bisa ia lakukan hanyalah menjawab. Bolehkah aku bertanya mengapa kedua komandan besar ini datang ke Gunung Cahaya dalam kami? Komandan Iblis saat ini dalam pengasingan budidaya, pengasingan kultivasi, ekspresi pria berjubah hijau dengan dagu yang tajam dan sempit itu tenggelam setelah mendengar ini. Dia dengan dingin berteriak, panggil dia keluar. Kami datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari Dewa Darah Naga. Aku telah mendengar bahwa komandan Iblis baru kamu adalah yang disebut Jenderalian sebelumnya. Bukan. Mata Centong dan Huo Miao di belakangnya berubah setelah mendengar kata-kata, Naga Darah Naga. Sangat mungkin bahwa mereka cukup akrab dengan orang hebat ini yang namanya dikenal di wilayah perang Bis ini selama lebih dari 100 tahun. Mereka semua jenderal hebat di Lightning Mountain di masa lalu. Secara alami, mereka menyadari hubungan antara Suzong dan Blood Dragon Hall. Centong dan Huo Miao saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka melihat ke arah aula pelatihan jauh di dalam pegunungan di belakang mereka di mana riak-riak mental energi saat ini hadir. Orang di dalam tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun meninggalkan pengasingannya. Komandan yang hebat. Ini adalah waktu yang sangat penting bagi Komandan Iblis. Mungkinkah aku memberitahu aku jika ada masalah penting? Aku akan membantu menyampaikan pesan begitu Komandan Iblis meninggalkan pengasingannya. Centong ragu sebelum merekomendasikan. Kata-katanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba mendeteksi tekanan mengerikan yang keluar dari dua sosok di depan mereka Suara dingin yang dingin dengan cepat mengikuti Sepertinya Komandan Iblis Barumu benar-benar bodoh meminta Blood Dragon Hall untuk menunggunya Haha, <tuh -tuh> bahkan Su -Zong tidak memiliki kemampuan itu Karena kalian semua tidak punya niat untuk memanggilnya Tampaknya kita berdua harus melakukannya sendiri Kedua pria berjubah hijau tersenyum dingin. Tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas menuju bagian dalam Deep Lightning Mountain. Komandan, tolong berhenti. Ekspresi centong berubah drastis setelah melihat ini. Teriakan nyaring terdengar saat tubuhnya bergegas maju. Ku, huh. namun, dengusan dingin ditransmisikan tepat saat dia akan bergerak. Segera setelah itu, segel cahaya besar datang bersiul dan menghancurkan mereka dengan kejam. Bang riak menakutkan menyapu Centong dan yang lainnya langsung dipaksa kembali. Mereka tampak agak sengsara ketika mereka terhuyung mundur. Dua komandan Blood Dragon Hall ini adalah para ahli yang telah lama membuat nama untuk diri mereka sendiri di wilayah perang Bis. Keduanya memiliki kekuatan tahap kematian mendalam yang sempurna. Bahkan jika Suzong hadir, tidak mudah baginya untuk melawan mereka berdua sendirian. Karenanya, Secara alami sulit bagi mereka untuk menghentikan kedua individu ini Dua komandan dari Blood Dragon Hall dengan biadab menerjang ke Deep Lightning Mountain Mata tajam mereka menyapu sekeliling mereka sebelum berhenti di aula besar yang mengeluarkan fluktuasi energi mental yang mencengangkan Lord Blood Dragon ingin menyampaikan pesan Mengapa komandan iblis baru dari Deep Lightning Mountain baru keluar untuk menerima kata-katanya? Mata tajam kedua komandan itu menatap aula yang besar ketika suara dingin mereka bergemuruh membungkus aula yang besar. Namun aula pelatihan tetap diam sebagai jawaban atas teriakan mereka. Tidak sedikit pun tingkat kebisingan yang dipancarkan. Kemarahan naik di mata kedua komandan ketika mereka melihat ini. Mereka tidak mengatakan apa-apa karena masing-masing melemparkan pukulan. Mayestik Yuan Power membentangkan dan dengan kejam menabrak aula besar seperti gunung. Mengingat kekuatan kedua individu ini, mereka dapat dengan mudah menghancurkan gunung jika mereka menyerang bersama, apalagi ruang aula. Namun, sama seperti Yuan Power yang tak terbatas akan menyentuh aula besar. Gelombang kejut energi mental yang sangat kuat dengan cepat menyapu dan bentrok melawan serangan Yuan Power yang ganas. Bang, suara nyaring bergema saat banyak retakan besar menyebar di sekitar aula besar. Tanah berguncang dan gunung bergoyang. Seolah gempa telah terjadi, oh, kejutan terungkap di mata kedua komandan ketika mereka melihat serangan mereka dihilangkan. Tawa dingin dengan cepat terdengar. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran kamu bisa merebut posisi komandan iblis dari Suzong. Petik dua. Namun, biarkan kami berdua melihat apakah kamu akan menunjukkan dirimu hari ini. Saat kata-kata ini memudar. Yuan power yang megah melonjak seperti air banjir di sekitar mereka berdua. Momentum itu cukup mengejutkan, gemuruh. Namun, awan gelap tiba-tiba bergemuruh dan berkumpul di langit ketika mereka bersiap untuk menyerang lagi. Ular perak menari-nari di dalam awan gelap saat guntur melonjak melintasi langit sambil disertai dengan keganasan yang mengejutkan. Ini adalah percobaan petir angin. Kedua komandan melihat awan gelap berkumpul di langit ketika mereka merasakan kekuatan liar dan kekerasan yang menakutkan di dalam. Mata mereka mengeras saat mereka berbicara dengan takjub. Percobaan petir angin ini sangat kuat. Tampaknya energi mentalnya akan mencapai tingkat master simbol ilahi yang maju. Komandan iblis baru dari Deep Lightning Mountain sebenarnya memiliki energi mental yang begitu kuat. Dua komandan besar saling berhadapan dan mengerutkan kening. Binatang iblis terutama berfokus pada melatih tubuh fisik mereka dan kekuatan Yuan. Selain suku-suku khusus tertentu, sebagian besar binatang iblis agak kurang dalam budidaya energi mental mereka. Pada saat ini, Chen Tong dan yang lainnya juga bergegas. Kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat aktivitas di langit. Mereka jelas menyadari kekuatan Lindong. Namun, itu tidak terduga bahwa yang terakhir akan memiliki prestasi dalam budidaya energi mental. Gemuruh, mengamuk petir berkumpul dengan gila-gilaan dalam awan guntur sementara awan hitam bergejolak. Pada saat berikutnya, guntur keras terdengar. Petir yang gemerlap turun dengan ganas seperti naga petir dan menghantam Aula besar di bawah. Bang, sementara petir bersiul ke bawah. Semua orang tiba-tiba melihat sesosok muncul di atas Aula besar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat petir yang kejam, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindarinya. Sebaliknya, kedua tangannya perlahan berpisah. Petir akhirnya mengalir deras, dan aula besar berubah menjadi abu. Dalam sekejap, sebuah lubang yang tampaknya tidak berdasar muncul dalam pandangan semua orang. Namun, semua orang mengabaikan ini. Mata mereka mengandung kejutan ketika mereka melihat ke arah sosok kurus di udara. Petir melesat melewati. Tetapi dia benar-benar tidak terluka. Seolah-olah petir kejam dari sebelumnya benar-benar tidak efektif terhadapnya. Keributan menyebar dan mata dua komandan besar dari Blood Dragon Hall mengeras. Sosok itu sepenuhnya mengabaikan keributan dari lingkungan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan hitam yang berputar. Petir tampak berkedip di mata hitam pekatnya saat dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Pada akhirnya. Dia dengan lembut berkata, hilang, awan petir yang bergolak liar tiba-tiba berhenti. Selanjutnya, semua orang terpana melihat awan guntur, yang mengandung energi yang sangat mengamuk, mulai surut sedikit demi sedikit. Selanjutnya, perlahan-lahan tersebar di depan mata semua orang. Itu tersebar, kelompok centong bingung ketika mereka menyaksikan adegan ini. Ekspresi mereka tampak sangat aneh. Mereka secara alami sangat menyadari trial petir angin dari Master Simbol. Kekuatannya menakutkan, namun, bahwa percobaan petir angin luar biasa dari sebelumnya hanya menghilang karena sepatah kata dari Lindong. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang dengan kemampuan seperti itu. Seluruh langit menjadi sangat tenang setelah awan guntur di langit menghilang. Lindong dengan lembut menepuk tangannya ketika sebuah senyum muncul di wajahnya yang muda. Setelah itu, dia melihat ke arah dua sosok berjubah hijau, menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum berkata, Oh, itu teman-teman dari Blood Dragon Hall. Bolehkah aku tahu mengapa kamu datang ke Deep Lightning Mountain? Petik dua, Apakah kamu komandan iblis baru dari Deep Lightning Mountain? Kedua komandan memandang lindung dan bertanya dengan cemberut, Haha, komandan iblis yang baru adalah kakakku. Namun, dia saat ini dalam pengasingan kultivasi. Kamu dapat memberi tahu aku jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan. Lindong tertawa. Dua komandan besar saling bertukar pandang setelah melihat ini. Mungkin itu karena mereka telah menyaksikan beberapa kemampuan Lindong sebelumnya. Tetapi sikap mereka tidak lagi tidak masuk akal seperti sebelumnya. Mereka hanya berbicara dengan suara lemah. Dewa darah naga sudah mengetahui apa yang terjadi di Gunung Petir Dalam. Namun, dia tidak ingin berkomentar tentang itu. Petik 2, Lindong samar-samar tersenyum dan mengangguk. Namun demikian, Tuan Blood Dragon telah meminta kami untuk menyampaikan pesan. Apakah Deep Lightning Mountain masih bersedia menganggap Blood Dragon Hall sebagai pemimpinnya? Kedua komandan memandang Lindong dengan mata tegas. Lindong mengangkat alisnya sedikit. Dia segera tertawa. Deep Lightning Mountain hanya mengubah komandannya. Segala sesuatu yang lain akan tetap sama. Petik 2. Dia tidak memiliki niat bertarung dengan Blood Dragon Hall untuk posisi pemimpin. Selama itu tidak merugikan kepentingan mereka. Lindong tidak bisa diganggu tentang hal-hal seperti itu. Dua komandan besar mengangguk setelah mendengar ini. Ada ekspresi di mata mereka yang menyarankan bahwa Lindong setidaknya menyadari situasi. Karena ini masalahnya. Serahkan upeti tahun ini. Kondisinya sama. Ini akan menjadi total 3 juta pil Suanyuan. Selain itu, perbendaharaan barang ilahi akan dibuka kembali sedikit lebih dari sebulan. Menurut aturan, semua benda suci yang di Lightning Mountain telah dapatkan dalam 10 tahun harus diserahkan ke Blood Dragon Hall. Kedua komandan berbicara dengan acuh tak acuh. Namun, suara mereka perlahan melemah. Ini karena mereka melihat bahwa wajah awalnya tersenyum lindung tampaknya telah menjadi sedikit dingin. Sehubungan dengan masalah Blood Dragon Hall menjadi pemimpin, aku tidak keberatan. Lindung perlahan mengangkat kepalanya. Mata hitam pekatnya menatap dua komandan besar Blood Divine Hall. Namun, aku tidak punya pil Xuan Yuan. Gunung petirku yang dalam bahkan tidak memiliki objek ilahi yang cukup. Karenanya, kami tidak akan memberikan apapun. Petik 2 Kelompok centong menatap Lindong yang acuh Tak Acuh dan langsung terpana. Orang ini